Ayo, WhatsApp kembali lagi dengan gua di sini, cuy, pen slot ya kan, bersama konten "Get of Olympus", ya kan, konten terbaik kita, cuy, ya kan, game terbaik kita dengan RTP terbaik juga, ya tentunya TNI. Ini hari ini gua baru balik gawe, sumpah, anjir capek banget, semoga aja dikasih JP kan, lumayan banget ya, buat besok shopping, sumpah, anjir, buat besok belanja ya kan, meringankan isi pikiran ya kan, aduh, oh, momet bet kerja ya, cuy, cuman... Aduh, namanya kerja ya, kita butuh hidup, Cok. Makanya kan sambil nambah-nambah uang jajan ya kan supaya nggak stres, supaya makin enjoy. Kita langsung aja gas ya kan, nyocol-nyocol ya kan di Rupiah 138 ya kan website terbaik kita, cuy. Oke, Langsung aja gua gasin. Gua hari ini modalnya tipis cuy, modal tipis-tipis aja 50.000 cuy. Gua lagi puter di 1200 dengan DC off ya cuy. Kita cek puteran lu, cek puteran lihat isinya kayak mana bagusnya Oke okay? buat kalian tapi sebelum gua lanjutin ke video gua hari ini jangan lupa buat kalian semua dibantu dong no. di klik tombol like share dan juga subscribe nya cuy, ya karena seperti biasa cuy tiga tombol itu sangat membantu banget gua untuk semakin semangat lagi akan ya, buat-buat konten dan cari-cari uh, trik jp tips jp dan pola-pola jp gacor buat kalian semua ya cuy ya Oke lah langsung aja gua kasih Turbo SS dulu masih Turbo SS ini Pola terbaik gua sumpah anjir Pola terbaik gua ya karena lebih cepet coq nurunin skater atau kan nurunin petir-petiran ya kan lebih cepet coq lebih asik ya kan lebih anjay Waduh model gua 16 ribu lagi sialan hmm. Oh ya guys buat kalian juga yang nanya kenapa gua milih Zeus hari ini Kenapa gua harus konten Zeus lagi sih ya kan karena ada dua alasannya. Pertama, RTP naik. Itu udah pasti oh ajek dikasih scatter cuy. Wah, itu modal 10.000 lagi dikasih scatter. banget ngecat nih ya. Semoga yang ngecat cuy. Anjir. Pertama itu ya, RTP-nya stabil. RTP-nya si Zeus sama si Princess tuh emang suka stabil biasanya ya, cuy ya. Yang kedua, dari banyaknya klaim cuy. Jadi gua juga suka pantauin uh, grup rupiah 138 di Face yang official. Kalau nggak salah tuh namanya uh, rupiah 138 official. Nah, di situ kalian bisa lihat banyaknya klaim, banyak yang klaim di game apa, di bet berapa, atau hmm, ada yang bagi-bagi pola, bagi-bagi tips. Nah, kalian boleh banget mantu betul tuh kalau kalian join ke grup itu. Jadi, kalian dapat referensi sebelum bermain, ya kan? split switchback ngomong. Nah, itu dia lah, cuy. Tapi bukan berarti di saat RTP lagi naik, cuy. Lu pasang bet langsung barbar enggak -bar. gitu konsepnya sialan. <laughs> lu tetep harus lihat putarannya dulu cuy lu harus tahu putarannya lagi bagus di dalam atau emang lagi bagus di luar saat ah, kayak misalkan contohnya nih ya putarannya lagi bagus di luar nih. lu spin dikasih nice di luar dikasih nice saran dari gua lu boleh uh, cobain naikin bednya tapi pakai pola yang sama contoh contoh kayak misalkan lu pakai turbo SS 30 di bet 1200 terus dikasih kecrot nih dikasih nice nah lu boleh cobain naikin Blade naikin satu angka, satu tingkat, tapi polanya sama, Turbo SS Itu salah satu uh, apa ya tips atau dari gua ya Tips dari gua, Bo boleh kalian cobain, tapi kalau kalian mungkin punya cara kalian main masing-masing uh, Boleh banget ya, gua cuma ngasih saran di sini hmm, 100 ribu doang anjir Gak main, kali 14, kali 4, ya kan? Kali 18, dulu main enam ribu lagi megacert ya kan? Anjir Oke, empat ribu cuy modal gua cap kita lihat putaran luar lagi lah ya, lihat putaran luar turbo SF nih deh pasti nih, cerotnya kalau turbo SF sumpah bete kan? lagi ya tips yang bisa gue kasih buat kalian semua. Oh iya, mungkin ada salah satu bukan tips ya ini saran atau masukan ya buat kalian yang suka bermain dengan pola ya kan, bermain dengan pola. Gue bukannya bilang bermain dengan pola itu apa ya bukan bukannya bilang bermain dengan pola itu nggak nggak pasti JP, nggak gitu cuman biasanya, biasanya gue pernah juga cobain eksperimen kayak gue main, ya. temen gue main, kita pakai pola yang sama tapi hasilnya gak sama, beda cuy karena gimana ya cuy, di setiap menitnya, bahkan di setiap ya berapa menit sekali atau berapa jam sekali itu putaran itu udah beda cuy jadi pola yang lu pakai dengan pola yang temen lu pakai pas dia JP gak 100% bakal bisa sama hasilnya cuy kecuali kecuali kecuali kalian memang lagi emang itu game bener-bener lagi mantap sekali nah makanya kalian harus bisa pilih game juga jangan terlalu asal oke gue ganti dulu cuy 10 Turbo SS lagi jangan terlalu asal cuy main slot tuh ya kan sayang bet ya kan kalau asal ya kan pertama lu dapat hiburan kedua dapat uang jajan jadi sayang bet aja kalau misalkan lu harus lu harus main asal gitu ya kan sayang banget cuy sumpah nah oke okay. ini masih putaran tengah sih anjir kadang naik kadang banyak missnya sih pecahnya di bawah 1200 ya kan sebanyak skater gue tadi free spinnya isinya 120 doang anjir balikin modal doang 1000 SS udah coba 20 30 kali ya 30 coba kita cek 30 kita cek isinya cuy kalau misalnya masih jelek kita cari cara, cara lain ya <laughs> ada coy cuy mungkin tar ya next next video gue bakal main MegaWes game tan Five Lions atau uh, Great Rhino atau Thor bahkan Thor ya tapi gue benci bet main Thor sumpah tapi mungkin bakal ada banyak juga ya tips dan trik yang bisa gue sampaikan buat kalian di game-game MegaWes ya ya gue pun sampai sampai saat ini gue bisa lihat bukan bisa lihat ya bisa sekiranya bisa pakai feeling untuk lihat putaran karena ya gue ada lama juga main si sialan gitu ya kan Udah lama jadi kalau misalkan udah lama gitu gak mungkin tuh gitu-gitu doang gitu ya kan pasti adalah progres gitu kan lu tahu Dimana saat-saatnya lagi bagus dimana saat-saatnya lagi jelek Di saat lagi jelek gua nggak nggak ragu untuk ganti game hmm, Anjing kali sepuluh cok dikasih kencot cawan ya eh cawan ya coy dikasih connect ya kan spread Hmm kali delapan lagi ih co, ini bisa pecah kali coy Anjay kali dua puluh Kali dua puluh coy Anjing kali delapan juga pecah Sialan puluh ribu dikali 46 luaran anjing 494 ribu lah ini dia sih kenapa gue main gua seneng banget ya main di game-game yang RTP nya udah spesial wah, ini dia alasannya cuy wah sumpah ini auto healing-healing ya kan meringankan beban kerja ya kan anjir shopping-shopping besok cuy sumpah ini cukup gak ya anjir cukup udah 50 650 nih ini ada cukup, sudah cukup banget. Sumpah aja, cuman coba kita lihat dulu ya. Beberapa, beberapa saat lagi kita lihat dulu. Kalau emang sekiranya ada cukup, nah satu juga. Jangan nafsu, cuy Sekiranya kalian udah dapet uh, saldo yang cukup, jangan dipaksa nafsu naik karena banyak banget player yang di saat kalian udah JP, kalian paksain akhirnya rungkat. Padahal modal jadi 300 tuh udah enam kali lipat cuy Jadi ya, tolong kalau buat kalian, perhatiin lagi cara main aja ya, ya. Mungkin sampai sini dulu aja ya. Ini putaran udah mulai putaran bawah sialan. Tapi gak apa, mau ada 50 jadi 630 ini udah lumayan banget ya. gua pamit dulu, jangan lupa diklik tombol like, share, dan juga subscribe ya cuy Sampai ketemu di episode berikutnya bersama gua Evan Slot. Dan bye-bye.